Ya, artinya work from home, Itu is also work at home, or work from home and work for home, each of the same meaning. Ya, apalah bedanya ya, kita hanya duduk di meja, bongkar-bongkar buku. Alaman nyapu lantai. tubuhnya kok dirapiin sekalian itu, teman -teman nyapu doang, dirapiin sekalian bukunya, rumahnya, Dan dikata-katai sama istri saja karena sukanya nyanyi saja ya begitulah kesibukan kita di rumah ini naik turun tangga ya kemudian kadang menyanyi ya apa saja lah yang bisa kita lakukan di rumah yang penting kita tetap produktif dan tetap semangat